Ya, rumah kok kayu batu? Me meh, lu kudu ganti pintu dulu, goblok Bro, huh? kudu ganti pintu dulu. Lu pasang pintu dulu, dik. Yang ke rumah F ke cok. Yang ke cok, yang iyalah, bro. Aku dipintu, anjing. Aku lu pasang pintu lah. Hmm, mau gua ada hilang Lah, gua cuma numpang ini, bikin ini. Mana tuh, gua cuma numpang ini. Bikin baru gua, ada gila Satu, ada gila Wah, gua di sini Muda mau ngomong begini itu? Nuduh anjing jangan ya, enggak tahu mau kok tanya saya Ya, ente, ente, kak Curiga gua dia ngomong gede kayak gini anjing Apa anjing, apa? Ini Bukan, goblok, aku jadi tambahin sama pasir anjing Oh aman aman. Omong gua pernah di ayam. Baik lu. Helm tot. Jangan keliling dunia ya niki. Lah anjing kok pon gua ada dua anjing. Hubung uh, mah kada gua bilang. Oh iya tadi kan gua tanam satu lagi. Yang penting kada dibatulah tanamnya. Enggak <laughs> tahu anjing waktu kemarin ada yang bilang nan batunya eh nanem batu di pohon nanam pohon <laughs> di batu, nanam, batu di pohon. nanam pohon di batu eh nanam pohon eh, nanam batu di pohon dulu dulu ampun dong <laughs> anjing dendam. Gua dendam, bacot anjing. Ah, anjing. maling anjing? Ah, Udah malam sana. run le nah, di nah, gua. <laughs> <Car> gua anjing <laughs> <Run. tutup> nah, nah, nah, diseruduk oh kalau diem mah jadi gua ya mood kamu nih Anjing, ah, lucu ini anjing, kayaknya. Man, anjing. Ah, anjing bacot lah. Oh nah, anjing. udah kalah gua mau Cang gua, wah, creeper. <laughs> eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, nik balik eh, Nick. <laughs> ngapain lu anjing cumpah dah ngentot Aos, lu anjing bacot gua usah liat-liat anjing bakal ngambil dia bakal ngambil cuma ini doang nih dia bakal ngambil Daging busuk, lu masukin kan anjing kentot. gua gak punya anjing, gimana kentot? Kan anjing masukin daging busuk lagi ke tempat gue Hahaha Gua inget di kemarin lu masukin tujuh anjing ke tempat gua sekarang ada tujuh lagi anjing Oh? Cuma inget gua anjing Oh lu bangsat masukin tujuh Wah gua yang masukin tuh mah gaes loh gimana Mentot Mentot Iya iya iya iya anjing Gini tuh mah anjing Iya lu jinnya bangsat Netap, lu kalau mau namun pasir jangan depan pintu dong anjing Hah? lu nambahin pasir jangan depan pintu bangsa ah, anjing sampai ke atas atas babi Saya Saya cet, cet, Bos please anjing sup sup sup sup lu jelek banget anjing sip, polos anjing kotak kubus sip, anjing kubus anjing jelek banget. lah tolol. kaya kapan anjing parah dibunuh co nah lu anjing kok ke gua sih tolol. eh gak kapan bang bukan saya bang Yang akan kau mumpul Anjing, ini kenapa jadi mukul ke Gue bangsat, anjing! bener gue sekarat, Bacot, Di anjing! Lu mau nambah lagi? gua nyawa gue tinggal satu, anjing! Nanti, nanti lu. nih, ini. apa nih, nih, dan jadi dia ke gua lagi yang kena bangsat. apa daging busuk punya lu? Anjing, apa anjing? Nih, joss, mau pernah kabar tirga Nih, Hah? Nggak Nggak pernah Gak usah, Tuh mau goreng dari batu. Tidak, udah, gue anjing, gua bilang gak usah bangsat. Gak usah, usah bangsat anjing lu lu masuk-masukin daging busuk gua gua matiin lu anjing anjing gua cuma namanya doang hmm. di atas rumah ga masuk rumah mah pernah berusuk kan anjing bacot anjing hmm, gini anjing mati bangsat lu anjing anjing tidur, tidur, kenapa? aaah makin parang gua anjing berapaannya? Bangsa, tenggelam, ayo tenggelam! Yoi keju anjing gua sekarang. Lu di mana? Udah, gue di sini. Gue sini, gak di sini. Gue sini, gak di sini. Gue sini, gak di Gue di sini, gue di Gue di sini, gue di sini. Tidur, di sini, gue di sini. Gue di tidur, gue di sini. Gue di tidur nih cot hmm, makanya gak kacur satu jori ya mah dulu nih di rumah nih ya goblok kalau gua ngambil dulu di rumah ya <laughs> gua tidur di rumah anjing <laughs> gila nih nanti udah balik lagi Dori. terus lu manjat jori mau <laughs> lihat ada promosion ada domba ping anjing ha huh, ping huh? langkah co ambil co tapi bohong diin Ah! Ah! Mati mati, mati, mati, mati. Anjing sini ayo. Anjing, anjing. Anjing. Entot ngentot. nah sip. kembali Dah. Eh, Nico yang pro ini kok ampro ini mah, oh jaguar lah kasih. Allah. Apa pro apa, anjing mau jadi menjadi terpegi itu anjing kagak nyangsa. Kapan anjing? Oh, kapan? Di video yang satu lagi yang lama, noh buktinya ada. Tidak ada, ada cok. Gue mau udah pro cok. Yang kan. gali mainin ke bawah itu, eh, cok kalian perdi mana gitu? Enggak ada anjing. Kapan? Kapan gue mau terpegi ini? Tinggi lo tinggi lah. Ya siap siap siap siap siap-siap-siap-siap mah isi gua ini peta-peta-peta gas-gas-gas-gas peta-peta siap ruting peta, peta, peta. gas, gas, gas, gas. Peta, peta. siap ruting mah isi gua ini anjing goblok baru diserang zombie gua asik ruting ruting ruting cok ruting cok ruting ruting ruting ruting ruting gimana cok mau kembali tuh mana cok co? dah dah gua ambil ah ngentot oh, yuk pedangin dulu yuk biar mati lagi ya berangin dulu dua kali bacong aja iya iya iya iya iya iya anjing gua udah 25 jadi 27 heheheheh <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> anjing anjing epol gua udah 27 eh 25 malah tadi oh iya anjing makanya lu kalau kalau main jangan sendiri goblok lu juga sering main sendiri mah mana ada anjing <tuk> gua anjing. gak pernah main sendiri anjing ya, apa gimana apa tri? 5 ini 50. Oh ada daging kan? busuk kok sini, kok sini? Lalu, gua Rasi sini. duluan si. anjing masukin ke tempat gua <tuh> ah. tai. duluan anjing masukin ke tempat gua. apaan? Kayu Anjing ngentot Gua tabuk anjing. Lu lu lu jatohin satu mati semua kayu pohon gua anjing. Ya udah bayar sok ambil. bukan baru. daging busuk ngentot. Ambil ambil ambil anjing. Ambil anjing bangsat gua matiin lu anjing. Ih. baru Eh zombie ini di rumah. lo udah malam anjing. Belum, jo Kalau oh, jin emang suruh respawn. Anjing lebar depan rumah berapa Oh, tuh ada creeper di bawah sama lu. Ada ah, rumah lu, ada Creeper Bai. <laughs> tolong. Uh, sekunang. Sekunang. Bukan saya, bukan saya, uh, bukan buka saya. Coba yang lemas. <laughs> gua coba minumannya Cuma yang dikejar, Anjir. Dari siapa? Reaper lah ah, Dia dikejar Gua Gua uh, nyawa gua tinggal satu anjing banyak nah, bertak sama tamu anjing gua udah capek-capek anjing mana penyihir ada kan, juga ada mana oh. dengan majali kan udah hilang nah, ke bawah tadi kan bawa mana gue di bawah tadi depan pernah majali deh eh mandi tadi pedagang di Hah? mana pedagangnya ada pedagang ada oh, pedagang mau beli-beli. Eh. Jadi matiin lo anjing. Enggak. Oh, Aku Ya jangan dulu matinya bangsat, ya. Oh ya jadi matiin orangnya, woi. Emang kan bilang. Enggak nah, tahu ada apa aja emang. Jadi apa? Ya, mau ditampol lagi mesti dikena ini. Apaan orangnya? Hmm. Ingat eh, tuh. Udah buannya. Kala Lalu oh, Dibunuh anjing Ditolong jangan dulu Udah dibunuh masih kika Ngintot ngentot <laughs> Di ini bikinnya gimana di? Hah? Ini bikinnya gimana? Oke okay, Slap kayu Slap kayu anjing Slap kayu doang Hah? Slap kayu doang ah. Yaudah gak usah bunuh orang ya coba Bunuh hewannya <laughs> juga tarinya ngedrok Hahaha oh, oh. Ini bunuh gimana anjing. ini? Hah? Bikin tanah ginian Oh tuh mau alami Gakau iso Ada anjing tanahnya Alami co ada, iya alami, gara-gara gue nanam pohon gede ini emang gitu kalo pohonnya gede, ntar tanahnya juga gue atau itu tau gue ini malu lu, lu, ini ya, dicangkul mana ada anjing cangkul mah jad... bukan kayak gitu jadinya jadinya kayak jalan yang di depan rumah si Aldi kalo cangkul iya, gue bilang ini lu nunjuknya ke yang ini anjing ini, liat anjing, gua nunjuk di bawah soalnya deket anjing oh iya anjing Makanya ikut gue nih. Kata si Aldi teh, di saat cheatku menyala disitulah kota ada apa-apa nyanyi. Bangsat. Bisa, Cok? Jangan gua matiin. Kan bisa nyalain lagi lagi, bangsat. Masanya gua incar level lah XP gampang, Cok. Parah tuh sampai gua nge-lag anjing. <laughs> sampai keluar anjir. Nah, ini masih ada nih. Gua yang tadi. Ah, gua, Info dong lokasi pada di mana anjing? di rumah. Entot. Karena <gantinya> ini lokasi ya. ya wey. Gak salah yang mau anjing. Posisi posisi berapa? minus berapa anjing? di rumah. Keduanya keduanya. Yang kedua tujuh lima. Balik tiga ratus. Tujuh lima. Yang paling kanan. dua. Tiga, tujuh, lima Mana mana? Tiga Empat, tujuh, dua Aduh, anjing nih serang zombie Oh, gudah, nuh Nuh, nuh, nuh aja Nggak guna dia jadi beban kayak kita Makanya bawa kasur Yang keduanya berapa tadi, dik? sudah dua. Masalah kesana apa yang... ini? Sinyal sendiri buahnya. Buahnya ingin nyari tempat sendiri, bukan pernah nanya. Ya kan, dulu awalnya nanya dulu aja ke sini kok menemui. Hai. Ayo Deh meledak. Anjir oh, satu keluarga, cok. Woh anjing anjing anjing anjing. Apa nih? Aku gua lihat. Meninggal asu. Lo, looting, looting, looting, looting. Koordinat berapa tadi lu? Kepo. Ambil lagi lah. Enggak usahlah, males. Tidur dulu. Enggak okay. ada yang penting isinya. Tidur dulu, Cok. Ini sambil berkurang. <tuk> Kurang SP-nya. Oh, yeah. <tuk> <tuk> Bagus terkabul. <tuk> Alhamdulillah. Mati ya. Oh. Jatuh Sampai gua anjing anjing. Ini kan agak nak ajak lagi kayak tadi. Oh, sapi gua mati sih. Pakiki lagi mungkin ini. -in, ini. Mungkin apa ini? Tidak mungkin saya. <tuk> Lalu lu. nyari-nyari. apa orang. Gianjing, ada pillager Pillager? Pillager eh. Pillager? Mana? Itu dekat rumah gua Itu Loncat loncat liap di sono. Hmm. Itu sono yang lagi memang panah Dongdi? Bukan Ormas Tuh boleh liat nih nih? Itu Enggak dari tadi dulu Tuh tuh tuh oh okay. ya kan? bunuh nih goblok Ting tinggal nyari sapi buat minum susu sabar, gue aja yang bunuh sop sop so. so. tapi gua ga ikut ikutan ya ada ada <laughs> ya selain gua ya nah, sakit goblok dmgnya aja lu bukan dmgnya doang anjing nama juga ormas pasti rame rame Belum nyobain ini, anjingnya. lo belum di mana sih, cocok Walaupun, nah, tiga puluh dua lo kan mantan Agoda Or masih kan? Um, um, um, um, um, um, um, nggak jadi. mau ke ormas, tidur dulu, dulu. Si ngilang, tidur nah. eh, Ntar kan temennya dateng cok hmm, enggak, punya? ada yang bawa bendera di atas kepalanya itu enggak? tahu? anjing nyerang? Oh, lagi perang cow? maskeleton? di gobloknya anjing? Tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau nah Cuma. itu ada meledak cok ada meledak tapi bukan tete wah teteh meledak hanya teteh kok pakai balon teteh kok pake balon Oh kita ini anjing jurang semua banget kalo ngelootin kai oh, kalau lagi gak bawa kapten warmasnya iya <laughs> nah, <bener, laughs> <enggak, enggak>, <laughs> cok kan ngantung <enggak>, beliranya <laughs> kaptenor ngantung anjing tuh Sok <laughs> dibunuh sok langsung manggil Anggota-anggotanya Bener anggota Lagi sini Anggota Tokyo Revenger, ya. <laughs> Bahaya Bisa bikin Bisa bikin kita ketar ketir Nggak nih orang -orang. mati anjing Orman, <laughs> lagi anjing, salah <laughs> Halo, maka... saya bang bukan angin saya